I want to be what I Game taste on when I chase like that Yeah, I play so strong with a knife in the back I'm a swing home run like a baseball bat Gonna see me rise if you hate on that I don't play both sides, with me no cap I'm a ride or die my dreams on tap I'm a fly real high, you ain't see me stack. I'm a snide, how you fall, it's how you get right back up That's how you get tough Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff I'm out for one, mess with me, come out with none Cause I'm so done, you had your fun And now you're gonna face down the barrel of the gun Cause I got a full clip with your name on it But I'ma let you slide cause you ain't worth it Time stay strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time Ternyata ada Cece juga yang jualan dan lengkap, namun... Mana hah? orang itu orang itu ini. Nah, guys, di sini ternyata ada yang jualan juga, mereka oh, tutup. mau mau beli duit. Membeli, membeli. Duit. kamu punya 5 banyak ya, masih, ya. masih ini. ada apa aja duit, ada, padahal, jen, ada apa aja Mbak Gedung KDI ada yang jualan juga Mbak Mbak cantik Mbak banyak banget di sini ada gorengan ini apa ya bakso ya ini, hmm. ini jadi kalau buka di jalan yo hmm. ini tuh iya kepok. Kepok, kepok, kepok, enak manis Hai, mana kayak gini, kaya gini kaya. hey, satu oh, oh, ya. tadi siapa yang ada burung. aku mau beli ini apa aja nih? gede Ini apa Lemper. ini gede kecil Ada apa sih, Mbak? Ini ayam. Ayamnya 90 enggak, ter 200, 200 200, Ayat, apa, -apa Nanti. 480. Nanti. Bebek ada nggak bebek? Ada burung dara. ayam. 480 530. 540. sayang ada batulan saya sini. Oh, oh. Sini, sini Ada. Ini em, Astaga, ini, lima ya. oh. Oh, ini. mungkin gitu ah, ya, ya. ay. burung <laughs> Lusa, dulu. Kita pindah ke sini tapi nanti dulu aku nggak kelihatan. Itu, opo Ada jajanan apa aja? Mangga mangga sayang, mangga sayang. Komplit. Baju. Hmm. Ada baju. Ada hmm. apa? 骨肉好酵喔 Bajunya tuh viral banget, yang biasa dipakai sama boxy crack Kadang-kadang <laughs> eh. eh. ada -kadang dua modelnya, saya mau pakai <tuk> nah, nah, bagi kecil aja Kalau gamisnya kalau ini gede ya? Iya, kok pas pokoknya, nggak ketat banget nggak ini Jadi barusan kita, kita beli makanan, jadi nggak harus ke toko Indonesia ya Di situ juga lengkap ya. banget, ada gorengan, ada nasi, ada obat-obatan Dan ada baju juga seperti yang dipakai menakut ini cantik banget ya nah sekarang dia PD udah pakai ya lagi ya kita masih pada menunggu jadwalnya sore guys jadi udah sabar insyaallah lagi di bulan puasa harus banyak banyak ini ya kita lanjutkan aktivitasnya semoga hari ini nggak ada halan apapun ya kita lanjut sampai lanjut aku udah beli buat nanti bisa nanti buat tasku juga udah beli ini serem banget ya hati-hati ya anginnya kenceng jangan dibawa pohon hmm. Hmm. mas sama, sama tanda tangan lalu kita bayar bayarnya kalau daerah cilong itu tiga ribu empat data seperti tanggal lahir, nama, nomor akhir dan semuanya tapi e, barusan kita cuma ngasih itu misi formulirnya nama dan tanda tangan aja dan yang untuk pembayaran gitu ya, administrasi administrasi kita kasihkan sama ada perwakilan yang begitu untuk pembayaran sendiri administrasi itu berbeda-beda tergantung lokasi kita, di mana kita berada ya seperti aku Misalnya, contohnya aku di kilo, kilo itu dapat biaya administrasinya itu 3.400. Dan untuk Taipei sekitar 2.900. Ada lagi yang 5.000, 4.000 semuanya itu ee, berbeda. Ya, buat kalian yang belum mengikuti giveaway selama bulan Ramadan, aku ada bagi-bagi muk senang gratis loh guys. Jadi kalian juga, misalkan nggak mau barang itu nggak apa-apa. Kalian bisa ganti dengan uang tunai atau saldo wallet ya seperti Dana gopay, Payoff atau lainnya. Oh iya, jangan lupa yang mau gampang banget. Kalian cukup, uh, yang pertama pastinya subscribe dulu dong. Ya, subscribe dulu, <laughs> subscribe itu gratis loh, guys. Ya, subscribe adalah itu kalian hadir dan masuk di kolom live chat. Ya, di live chat itu kalian tinggal uh, terserah ya, sesuai kontennya. Kalian rajin komentar dari live itu mulai sampai akhir dan untuk minggu pertama minggu pertama udah aku umumin ada di facebooknya Helen Bunda Hafiz siapa pemenang giveaway minggu pertama yang mendapatkan mukenah dan e, saldo lainnya untuk minggu-minggu berikutnya e, bakalan aku pilih lagi ya bagi yang aktif mengikuti live stream Jangan lupa tetap dukung e, channel youtube fitri Helen agar aku semakin semangat buat konten-konten berikutnya Halo guys, ini semakin panas, tapi kita semakin semangat juga ya dalam berpuasa. Semoga uh, sampai sore hari tidak ada suara hah. Terima kasih semuanya. Yuk, uh, sekarang kita mau ngapain lagi aku enggak tahu karena aku istirahat dulu. Bye bye.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 kita kelihatan bodis tas banget di sini ya, tambah bekerannya tuh Temennya apa ya? Oh kan? Kilihatan, kan? Inget lagi. sekarang udah ganti kostum, guys. Malu aku teh ganti kostum orang masih kuning kok. Oke kan tadi pakai jaket masuk kan YouTube ya? Iya. Oh. Kan sok-sokan YouTuber. Kita YouTuber. Ini ini mak-mak perantauan. Iya, salam kenal dari mana Mbak? saya dari Jawa Tengah, Purworejo Tengah. Saya dari Cirebon. Ini boleh, ini kan. Mana sampean? Lotaria, ya, nih ada ini ya, no, semangat, semangat, nah, semangat semuanya ya. Yang hari ini mau pasliburan, halo. Hey, halo. Nah jangan lupa loh jangan lupa mampir ke YouTube aku. <laughs> oh iya, ya, apa? Fitri ya, kan? ya, Helen, oh, itu ya. <laughs> nah, ya. Ini biasa tentang vlog no tentang inilah saliburan ya, ya. ya, di Taiwan da, yura, gitu. tambah rame Sorry ya yang masuk ya Mbak Mbak bas Mas sama banget jadi tambah siang tambah, tambah ramai ya Jadi bukan hanya beberapa orang, <tele> orang Tapi kita tuh semakin siang Semakin banyak yang datang <tele>